Puasa jalan, pacaran juga jalan Puasa jalan, kata-kata kotor juga jalan Maka bagi orang-orang yang berpuasa, hati-hati Kita tidak hanya menahan laporan haus saja, tapi juga menahan rafat Kalimat-kalimat, aku sayang kamu, aku rindu kamu kepada laki-laki Echinabi, laki-laki yang bukan mahram. Menghindarkan hal-hal fusuk, menyentuh, memegang kepada hal-hal maksiat. Dan melarang Allah, melarang kita semua ketika dalam bulan suci Ramadan ini teman-teman sekalian, salah satu yang dilarang, bertengkar, berkelahi, menginginkan suara-suara keras. Kalau hal itu terjadi kepada kita, maka katakan saya sedang berpuasa. Kita menghormati puasa kita teman-teman sekalian. Ada orang jahil menyapa kita, kita katakan saya sedang berpuasa.